Presenter Ivan Gunawan berandai-andai bila suatu saat menikah dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Dia mengatakan bahwa Ayu Ting Ting melarangnya untuk syuting apabila mereka berumah tangga. Aku nggak boleh syuting sama Ayu, kata Ivan Gunawan saat berbincang dengan ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak dalam tayangan Kiss You TV di Youtube Kamis. 27 Januari 2022 Pembawa acara Brownies itu Menyebut Ayu Ting Ting Tidak suka melihatnya ikut syuting Ivan Gunawan menyebut Apabila menikah dengan Ayu Ting Ting Dirinya diminta fokus Menjadi desainer Disuruh bikin baju doang Ucap Igun Safaan Ivan Gunawan Mendengar ucapan Ivan Gunawan, Ayu Tingting -Ting spontan tertawa. Dia menyebut apa yang dibicarakan Ivan Gunawan dan Abdul Rozak hanya sekedar kelakar. Kalau ngomongin ini pada halusinasi, ujar Ayu Tingting. -Ting. Itulah kabar terbaru dari gudang selebritis. Admin pamit dulu, bye bye.